Kalau ada rasa tak usah kau sembunyi Tak usah diam-diam bikin susah hati Mari kau bicara jujur sayang sama dengan Jangan ku sembunyi nanti bikin kau yang sedih Tera boleh begitu baca bicara Satara mungkin tolak kau pu cintane sumpah Sa juga punya hati Pasti sama mengerti yang simpan itu rasa Nanti kau yang sengsara Ra boleh begitu, bak coba bicara. Satara mungkin tolak ku cinta sumpah. Saya juga punya hati, pasti sama mengerti. Kalau memang kau suka, coba tolong terbuka. Biar kau terterluka kalau ada rasa jangan diam-diam kalau rasa cinta coba kau bilang sih oh, oi eh. simpan-simpan kau semua perasaan tahu kau punya cara tu sayangi eh. kau ada rasa tapi kau sembunyi eh, bilang saja Tinggal pendam perasaan. Cobalah tahu kalau kau yang suka, jangan diam-diam nanti kau yang susah. Tinggal kau jujur saja, mau macam susahkah iyo? Terus tahan-tahan kau bukan perasaan Mari kau tahu, jangan sembunyi kau bukan rasa. Sa juga tahu, memang kau itu suka sah. Jadi jangan ragu-ragu untuk ungkapkan, karena tungguan sama-sama bakusuh. Kegitu. Bacoba bicara Satara mungkin tolak kau pu cintane sumpah Sa juga punya hati Pasti sa mengerti yang simpan itu rasa Nanti kau yang sengsara Tera begitu Bacoba bicara juga punya hati Pasti sama mengerti Kalau memang kau suka Coba tolong terbuka Biar kau tera Kalau kau suka, suka tu bilang Jangan kau simpan perasaan Baru kau pendam begitu Bagaimana saya tahu kau putujuan Sio bicara biar kau tera terluka. Jadi jujur kasih tahu itu kau suka, biar saya tahu kalau memang kau tuh suka, karena saya mau itu memang kau terbuka. Ada nih coba tolong kau terbuka, mari datang baru cerita kau kurasa, saya mau dengar kau ku penjelasan, jangan diam diam. Begitu datang kemari baru kasih tahu yang malu-malu untuk ungkap kok perasaan aduh Begitu, bak coba bicara Satara mungkin tolak kau pu cintane sumpah Sa juga punya hati, pasti sa mengerti Jang simpan itu rasa, nanti kau yang sengsara Tera begitu, bak coba bicara Bintangnya sumpah, saya juga punya hati, pasti sama mengerti kalau memang kau suka, coba tolong terbuka, biar kau terluka.